Rasa keprihatinan yang mendalam dirasakan sejumlah klub sepak bola besar dunia atas tragedi yang terjadi pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Bahkan beberapa pertandingan Liga Sepak Bola Dunia yang dimainkan setelah insiden tersebut melakukan penghormatan dan mengheningkan cipta sebelum pertandingan dimulai. Man United Salah satu klub besar Liga Inggris mengucapkan turut berbela sungkawa atas tragedi tersebut kepada Indonesia melalui akun Twitter resmi klub berbahasa Indonesia. Manchester United sangat berduka atas tragedi yang terjadi di Malang dan kami berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para korban dan keluarganya. Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia, demikian klub menuliskannya.